Menemani santai bagi kalian saat ini, kami minahkan memberikan informasi menarik di persahabat ya. Kabar pertama kita awali dengan kabar spesial dari Pop Dance yang diunggah oleh Papa Bilar. Pop Dance lagi foto bareng dengan fotonya Abang L. Aduh, ini si cute banget ya, si kembar Pop Dance dan Abang L kali ini dan tidak foto langsung dengan Abang L, tetapi fotonya dengan foto Abang Fatih. Ini sih cute banget ya. <gih> Bikin ngakak, Bapak Bilar pun itu kasih emot ketawa tuh. Masya Allah, pokoknya nih kekiutan, kegesrekan selalu saja diperlihatkan dari keluarga besar Leslar. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari aku Nenden Permana mengatakan... Mirip pop dance katanya tuh ya Wow, dibilang mirip nih Papa Daniel dengan Abang Fatih Masya Allah banget pokoknya Doakan selalu yang terbaik ya Untuk keluarga Leslar Berikutnya persahabat ada kabar bahagia juga Untuk keluarga Konoha, Alhamdulillah Abang Fatih, tepat hari ini Tanggal 26 ini sudah 5 bulan Masya Allah banget ya Happy sekali Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh Menjadi kebanggaan kedua orang tua Untuk Abang L Di postingan ini persahabat ada sebuah kalimat caption Yang dituliskan oleh akun and Assalamualaikum Duh abang lupa ya Kalau hari ini abang udah 5 bulan Doain abang terus ya, onti, uncle, oma, ibu, dan kakak semuanya Doain abang, biar abang sehat terus Abang makin pinter, abang makin soleh, abang banyak rezekinya Dan abang selalu dalam lindungan Allah Jangan lupa doain juga pandanya abang ya Semoga doa baik kalian Buat abang dan panda abang berbalik Jadi doa baik buat kita semuanya, amin Abang sayang semuanya, Masya Allah banget ya. Kita saling mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu lancar rezekinya dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Ada komentar dari irna.junior.37 mengatakan, Waalaikumsalam, Abang ganteng, soleh, pintar. Doa terbaik buat Abang L, sehat-sehat ya sayang anti. Amin. Masya Allah banget ya doa baik Selalu banyak diberikan Mudah-mudahan doa baiknya diinjabah oleh Allah Amin Ke Kabar berikutnya Vitamin bahagia kita dapatkan Vitamin sisa semalam plastik Kejorah Dan Hafizah Serta ada pasangan dari Bang Adis kain juga di ya Masya Allah Sedang kumpul bareng Mereka sepertinya dinner triple date ya Masya Allah banget melihat kebersamaan ini kita semakin dibikin happy dan bangga sekali. Mudah-mudahan pertemanan mereka tetap terjalin dengan baik, silaturahmi tetap terjaga. Amin. Dan kita selalu dibikin salvo dengan penampilannya Bunda Lesti. Banyak tanggapan komentar positif yang diberikan di sini oleh sahabatnya salah satunya. Dari David 29124 mengatakan, "Penampilan Lesti sangat menarik." Antara busana dan model hijabnya serasi cocok banget Wow luar biasa banget ya idola kesengan kita Memang penampilannya tak pernah gagal Selalu bikin salvox, selalu bikin happy Masya Allah mudah-mudahan berkah barokah rezekinya Dan selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian persahabannya. Di sini ada unggahan spesial dari bang Haris Friza Terpantau bunda lesik kejara lagi dinner ya Makan bareng tetapi di sini tidak ditemani oleh Papa Bilar Dan ditunggu kata Bang Haris ya untuk datang Karena Bunda Lesi Kejora nih, selalu menunggu Wah, Masya Allah banget ya Tetapi para sahabat ya memang kuyang Dan netizen julis selalu saja Berkomentar tidak baik kepada idola kesayangan kita Cuma gara-gara hal Papa Bilar tidak nyusul ke acara dinernya Trio Gesrek Di sisi lain para sahabat ya bilar ini ada kepentingan pribadi. Kita simak, terpantau Papa bilar sedang berada di rumah. Ternyata, Papa bilar ini sedang meeting bersama pengacara Pak Cito. Ini sepertinya meeting soal netizen dan haters yang selalu nyinyir bersama Ya, doakan saja mudah-mudahan lancar semuanya. Dan terpantau, Papa bilar lagi main biliar bareng Pak Cito nih, bersahabat ya. Di sini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Dari yang T underscore kanyar mengatakan, berarti semalam gak nyusul makan malam sama Haris dan adis sekali main biliar tuh di rumah katanya tuh ya. Ada jawaban dari Ida Ramadhani 8. Meeting sama pengacaranya membahas kuyang yang mau dijebloskan ke penjara. Siapa aja? Habis itu mereka ketawa tawa sambil main biliar karena kuyang hidupnya gak akan selamat tuh bersahabat ya. Ini mulai geram banget ya para sahabat Leslar. Dan kita lihat juga Dari Laura Paris 982 Main biliarnya awal Setelah itu nggak tahu Karena itu kan di story-in sama bapak pengacara Bapak Cito yang pasti Dalam sela-sela meeting Pasti ada mereka main biliar Sambil ngobrol Karena itu bapak pengacara Bukan teman nongki biasa Tuh bersahabat ya untuk netizen juli Jangan selalu berkomentar, selalu menyudutkan apalagi selalu nyinyir kepada Lesti dan Bilar Kalau belum tahu kebenarannya, belum tahu isi dalamnya Jangan selalu berkomentar negatif ya Karena hati-hati cari jemari Anda yang akan selalu menentukan persahabat ya Hati-hati bermedia sosial, selalu diingatkan Karena Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora tidak tinggal diam mereka selalu memantau persahabatnya, doakan selain terbaik. Mudah-mudahan Leslar ini selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian persahabat ke kabar selanjutnya. Rizky Bilar semalam juga ada kerjasama dengan Mini Gold. Semalam penandatanganan tanganan kerjasama kolaborasi Mini Gold X Leslar. Masya Allah mudah-mudahan selalu diperkelancar, selalu dipermudah apapun segala urusannya. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Berikutnya, para sahabat, kita senang juga ada kabar yang membanggakan sekali. Alhamdulillah, Papa Bilar, ini dinobatkan sebagai aktor of the moon. Wow, Masya Allah banget ya, kita bangga, kita bahagia sekali. Alhamdulillah, sebelumnya, ada Leslie si yang masuk dalam actress of the moon. Sekarang, suami tercinta Rizky Bilar yang masuk, dinobatkan sebagai aktor of the moon. Masya Allah, bangga sekali, Alhamdulillah. Semoga kita selalu disuguhkan kabar-kabar baik dan kabar-kabar positif dari idola kita.